Oke okay guys, balapan nah, guys. Ini batu Tua. alapan guys. Biasanya ada tali itu, putih Terus guys terus, mantap. Ayo cepat. Jangan tengok ke bawah. <laughs> Tidak pak. Cepat jangan takut. Kakinya ok. enggak tanggal kakinya sini. Badannya condong ke sana. Diem ya, bang yo. sini. Sini aja, ya, sini. Ah, Badik, jangan menghadap situ. Ah. Salah terbalik dia. Kaki ini ke sini. Coba wangin. Turun atur lah. Mending terus terus terus terus.